adalah ada ketan, sepung ketan, beras ketan, terus ada kelapa yang ini agak muda, agak garam, ada panili tambah air, jadi bahannya gampang banget, oke okay. sebelumnya kita panasin apinya dulu, karena ini proses pembuatannya oh, nanya terlalu apa cepet ya panas dengan api yang sangat kecil aja. Eh. Bung, ini tadi ada 15 sendok makan. Kemudian kelapanya kita masukkan ini ya, setengah kelapa ya, kita parut. yang udah dikupas. Kemudian ini setengah sendok teh karena ini cuma buat penguat rasa aja biar ada rasa asin ya tambahkan vanili sesuai selera sedikit saja biar ada rasa vanilinya oke kemudian masukkan air untuk airnya ya secukupnya ya kira-kira nanti sebenarnya jadi-jadi enggak terlalu lembek juga enggak terlalu keras ya kita cobain dulu tapi apa minyaknya dah panas belum udah ya kita mau bikin ya, kita masukin mau bentuknya itu ya sesuai selera ya mau dibentuk atau enggak ini bisa diangkat. Nah, katanya udah matang, jangan sampai kosong ya, Guys. Ini bentuknya ngacak-ngacakan, Guys, karena ya 간 seleranya mau dibikin bentuk yang bagus atau mau dibikin yang penting dibikin kayak gini. kita tiriskan dulu ini udah matang kita cobain kita buka wow oke mateng banget guys ini kayaknya rasanya kayak uli bakar uli goreng kita cobain gurih nah, ini cocok banget disajikan dengan makanan minumannya kolak atau tujuh atau badur ya. Eh hey manis ininya rasanya gurih campur manis. sini ada rasa sepatnya itu terasa banget. Terus kelapanya juga pastikan kelapanya yang mudah biar rasa gurih. Kalau tua nanti terasa agak keras. Oke, selanjutnya kita mau bikin minuman sandingannya kolak jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, yang udah subscribe di like, komentar biar lupa masak apa ya kan jangan lupa subscribe dulu, yang belum subscribe, karena subscribe-mu semangatku